Baiklah, bersabarlah. Setelah lima kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya, kita ke unggahan pertama. Persahabat, ya, kita lihat ada sebuah unggahan spesial, tentunya dari igs Bang Awan Potret. Persahabat, ya, kita lihat aja nih, ya, ada sebuah percakapan. Tentunya, lewat WhatsApp, persahabat kita lihat nih, tentunya percakapan bersama. Rara lidah persahabat ya tentunya kalian salvo kemari nih persahabat percakapan Alpha wallpaper nih kita lihat wallpaper hp yang tersebut persahabat ya ada postingan abang bilar nih yang tentunya tangannya memegang dagu dari dede lesti persahabat ya aduh cute banget nih tentunya membuat kita semakin bahagia aja persahabat yang mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan untuk hubungan lesti dan rizky bilar. Postingan tersebutlah dari post kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan Yang maris ini menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan Fokus kemana hayo katanya ya Tentunya banyak sekali komentar Banyak sekali respon juga nih dari para fans Yani dari akun Instagram Ari Budi Aneskor Asri disitu mengatakan dalam kolom komentar Keawan nge-fans sama gimana tuh ya Sampai pakai wallpaper kayak gitu katanya ada juga tentunya komentar lain dari akun Fiasari &12.98 Disitu mengatakan Masya Allah Kak Awan ternyata bahaya juga Bucingnya Amal BTW Kak cepatlah post yang ini Eh harus ada perizinan dulu ya Wow tentunya harus ada izin dulu nih Dari Ketua para ya Tiyani nilai dan Rizki Binar Mudah-mudahan tentunya Kak Awan bisa memposting tentunya vitamin-vitamin fotocute dari idola kesayangan kita untuk kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga ya sebuah unggahan dari IGS nya abang Rizky Bilar nih yang mana sudah fix banget para sahabat di sini menginfokan jangan lupa lidah nanti malam jam setengah sembilan di Indosiar, para sahabat ya tentunya sudah fix abang Bilar akan hadir dalam acara lidah malam hari ini para sahabat ya dicatat jamnya Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Tentunya siapkan cemilan malam hari ini dan siap-siap begadang untuk menyaksikan kekiutan kemesraan dari idola kesayangan kita yang mana akan tampil bareng bersama di acara tentunya Konser Lida 2021 di Indosiar. Dan untuk ke kabar selanjutnya ada momen spesial juga bersahabat ya yang diberikan nih tentunya ini datang dari Bang Putra Siregar Pak Sahabat kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Bang Putra Siregar mengunggah sebuah postingan foto bersama tentunya pasangan fenomenal Lesti dan Rizky Bilar para Sahabat ya terlihat mereka sangat bahagia tentunya lagi-lagi kita Salfok sama tangan Dede dan Abang Bilar nih Pak Sahabat kita lihat aja nih fokus ya ke tangan Dede dan ke tangan Rizky Bilar yang saling menggenggam di situ Pak Sahabat ya aduh Tentunya membuat kita semakin bahagia aja persahabat ya. Melihat foto ini aja kita sudah bangga dan bahagia banget. Tentunya ini adalah vitamin buat kita semua para fans. Tentunya kita masih menunggu kejutan bahagia persahabat ya, yaitu Lesti dan Rizky Bilar tentunya bisa melangsungkan acara pernikahan. Dalam postingan tersebut juga tentunya Papi Putra Siregar menuliskan sebuah kalimat caption yang dikatakan, Papi, kakak, dan dede Mau bagi-bagi THR nih 100 juta cash Mau? Gak ada syarat apa-apa Doakan saja keluarga papi, dede, dan kak Bilar Diberikan kebaikan dan keberkahan Amin Bapak sahabat ya Bakal ada THR nih Dari papi dan Tentunya Idola kesengan kita Yang akan membagikan Uang 100 juta cash Pak sahabat ya Tentunya kita selalu doakan saja Mudah-mudahan selalu diberikan Keberkahan Tentunya untuk Bang Putra Siregar Dan tentunya idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Untuk kabar selanjutnya Para sahabat kita lihat juga ada momen tentunya spesial banget nih buat kita ya Tentunya kali ini datangnya dari Ayah Kejora Para sahabat ya, kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora memposting sebuah postingan foto manja nih Bersama anak kesayangan Lesti Kejora Para sahabat ya Terlihat dalam postingan ini, tidak Lesti sangat cantik banget nih. Wow, tentunya cute banget para ya. Apalagi kita lihat senyumnya Dede nih, yang semakin hari, semakin menebar pesona ya para ya. Membuat kita bahagia banget melihatnya. Tentunya mudah-mudahan untuk Dede dan Ayah Kejora selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut juga tentunya Ayah Kejora menuliskan sebuah kalimat caption dan dikatakan... Bismillah, Alhamdulillah selamat berbuka puasa tuh persahabat ya. Ada ucapan langsung dari ayah kejora nih. Ada komentar langsung dari dedek lesti yang tentunya berkomentar hanya ngasih love aja nih persahabat ya tanda sayang kepada ayah kejora persahabat ya. Dan dalam postingan ini banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga dari para fans nih ya. Ini dari akun leslarkendari01 mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah sehat ayah dede dan semua keluarga besar Leslar, amin Ada juga tentunya komentar dari akun Instagram Leslar23.official, disitu mengatakan dalam kolom komentar, ayah ganteng banget, bismillah dapat abang bilar <laughs> Bisa jadi nih ya Tentunya banyak sekali tentunya doa, banyak sekali dukungan dan support dari para fans untuk idola kesayangan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan selalu buat keluarga Leslar, amin, ya robbal alamin. Kita tunggu saja kejutan baru, Pak Sahabat Yahyani, kejutan sesungguhnya dalam acara konser lida Malam ini jangan sampai ketinggalan tentu bakal ada kekiutan kemesraan dari idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.